Yo minasan, ogenki desu ka? desu Welcome back on Mahwat YouTube channel. Gua lagi megang warna jam yang benar-benar udah jarang banget ya di sini ya. Review kali ini gua mau review Seiko Prospect Heritage Turtle. 1968 reinterpretation. Nah ini nama SKU-nya adalah SPB 313J1 ya. 1968 reinterpretation. Ini baru banget nyampe di kita ya, nyampe di Jamtangan.com ya. Dan inilah sebetulnya adalah Seiko Prospect Diver yang tertipis saat ini jadi bukan tertipis dari semua brand bukan tapi ini prospect diver yang termasuk tipis di kelas otomatis. Ketebalannya cuma 12,3 mm nah ini cocok banget buat penggemar jam diver yang punya pergelangan kecil nih kayak gua nih contohnya ya Mungkin ya, mungkin ini jawaban juga buat para fans Seiko yang udah lama berharap ada diver watch dengan ukuran yang lebih ergonomik di kelas otomatiknya. Biasanya prospekkan dengan ukuran compact, datang dengan solar movement, dan kalaupun ada otomatiknya juga mungkin kalian modelnya nggak semuanya suka. Nah, tapi yang ini udah otomatik, modelnya yang mungkin udah banyak banget penggemarnya ya nah ini apalagi sih yang spesial nah ini desainnya terinspirasi dari 6105 ya ini automatic diver keluaran tahun 1968 lah ini buat yang punya vintage-vintage nih pasti tahu ya 6105 itu yang mana nah ini case nya berbentuk cushion bernuansa retro ya lebih ergonomik untuk dipakai sehari-hari nah itu tadi yang gue bilang ya ergonomik karena size dan bentuknya laktulaknya juga nggak terlalu kayak tanduk Ya kan. Terus di sini braceletnya juga modelnya five row bracelet. Terus clasp-nya itu tetap ya menggunakan ciri khas klasiknya Seiko ya. Three folded with double push sama ada secure locknya yang ada grafirnya Seiko ya. Jadi modelnya sih katanya sih baru dikembangin lagi. Tapi gue ngeliatnya sih kayaknya sama-sama baik sih ya nah yang bikin gue suka lagi nih apa dialnya warnanya putih men Seiko itu udah lama banget nggak ngeluarin putih dulu gue ngeluarin putih itu paling apa ya yang punya julukan White Knight tuh gue sampai lupa nama SKU nya White Knight ya terus abis itu Starfish Shuriken jaman dia jaman uh, Seiko itu masih belum prospek ya masih superior dan waktu itu movementnya juga masih 7S36 terus abis itu series target ya kan, target tuh ngeluarin juga yang putih, e, bukan baru-baru ini ya, udah agak-agak lama dikit tapi termasuk baru dia ngeluarin king samurai yang putih, terus sama Shishogun shogun, shogun yang putih juga. jadi bisa dibilang warna putih itu udah jarang ya dikeluarin nama seiko semenjak yang tadi-tadi gue sebut itu udah jarang banget dia lebih banyak ngeluarin warna biru ya, apalagi did didominasi di seri save the ocean gitu ya, tapi ini ternyata dia ngeluarin putih lagi, dan kesan klasiknya itu dapat. Kesan retronya juga dapat, uh, keren yang ini bener-bener keren sih, menurut gua ya. Oke, langsung gue bahas di spek ini. Speknya dia automatic movement kalibernya 6R35. Nah, kalau namanya SPB itu udah masuk kelas 6R ya. Nah, kebetulan yang gue pegang ini kalibernya 6R35 yang memiliki power reserve itu 70 jam kalau terisi penuh. Diameternya dia cuma di 41 mm. dan nah, ketebalannya tadi yang gue bilang ya 12,3 mm. Jadi masih termasuk tipis. Kalau case materialnya itu stainless steel with super hard coating. Dan ini yang bikin gue suka warnanya full stainless steel. Jadi, kalaupun ada baris segala macam, olesnya juga gampang. Nah, untuk glass materialnya dia menggunakan Curve Sapphire crystal. Tol, ya, dia menggunakan curve sapphire crystal. Nah, kalau water resistance nya masih tetap sama di Seiko Diver ada di 200 meter, ya. Dan lume ini e, marker index markernya juga udah kelihatan ke ijo-ijuan gitu, lumnya pasti terang. Jadi, buat kalian-kalian nih yang suka vintage atau mungkin para bapak-bapak vintage tapi yang punya pengen punya versi barunya, ini wajib punya ya. Terutama kalian yang ngaku watch enthusiast, eh, yeah. dengan pergelangan kecil nih kudu buruan hunting, eh, yeah. buruan hunting ini keren banget putihnya. Jadi, kalau gue bilang, kadang ada beberapa orang mungkin kalau ngeliat dari foto atau video gini kelihatannya mungkin b aja ya, tapi ini setelah on hands. It's growing on me loh, gue udah kesetrum banget nih. Mungkin gue nggak terlalu suka sama jenis braceletnya ya, tapi nggak masalah lah. Kalau soal bracelet itu bisa diganti lah macam-macam ya. Tapi ini jamnya keren sih, warnanya putih lagi. Jadi buruan, buruan. Ini sih emang nggak limited ya, tapi buruan ya. Emang nggak limited kelihatannya, tapi buruan. Biasanya yang warna-warna begini nih, saya kok nggak ngeluarin banyak, ya. Tahu-tahu ntar pas abis restock, oh abis nggak diproduksi lagi, biasanya gitu tuh, eh pokoknya warna gini, warna kuning kayak gitu-gitu buruan, ya eh? putih-putih gini nih buruan, ya eh? mumpung sebelum kehabisan, gitu. Jadi buruan nih, pokoknya hunting aja ya. Ini SPB tiga bukan yang dua dua ya, dua namanya. Yang ini tiga ya eh? buruan sebelum Habis Ya yeah. Oke okay, everyone See you on the next video Happy hunting And happy shopping Bye